Tujuannya adalah untuk membantu para saudara kita yang kurang beruntung dalam menghadapi situasi lockdown yang terjadi di sebagian besar kota di Indonesia saat ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu asmara kepada seorang Scorpio secara umumnya. Dan selanjutnya, kita akan mengambil kartu kepada seorang Pisces secara umumnya. Oke, jika kartu asmaranya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support ataupun energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak -masing terhadap suatu hubungan asmara ataupun terhadap suatu pasangan asmara. Dan di sini pertama kita akan mengambil kartu kepada seorang Scorpio, dan selanjutnya kita akan mengambil kartu support ataupun energi kepada seorang Pisces. Setelah kartu tersebut ataupun energi kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperjelas suatu ramalan terhadap zodiak secara umumnya. Dan di sini kita akan mengambil kepada seorang Scorpio secara umumnya, dan selanjutnya kita akan mengambil kartu kesimpulan kepada seorang Pisces secara umumnya. Oke, setelah kartunya kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk masing-masing zodiak. -masing Pertama, kita akan membuka kartu kepada seorang Scorpio secara umumnya, dan kartunya adalah Five of Cups ataupun 5 Piala. Secara umum, ini diartikan: berjuang melupakan masa lalu dan melihat peluang yang masih ada, ataupun harapan yang masih ada di dalam suatu hubungan asmara bersama seorang Pisces. Jadi, untuk seorang Scorpio di sini seorang Scorpio sedang berjuang melupakan masa lalu ataupun kenangan pahit di dalam suatu hubungan asmaranya terlebih dahulu, sehingga di sini ia membutuhkan support ataupun dukungan dari seorang pasangan. Di sini kelihatan bahwasannya trauma yang dimiliki oleh seorang Scorpio terhadap hubungan asmaranya di masa lalu. Kini telah menghampirinya, dan ia telah berjuang untuk melupakan itu dengan mendapatkan dukungan dari seorang pasangan, yaitu seorang Pisces. Di sini kelihatan bahwasannya. Scorpio menerima seorang Pisces dengan tujuan melupakan masa lalu dan mendapatkan peluang ataupun harapan yang masih ada ke depannya untuk asmara, ataupun menjalin hubungan asmara yang lebih bagus, ataupun yang lebih bahagia ke depannya. Di sini kelihatan bahwasanya seorang Pisces merupakan seseorang yang memulai awal yang baru di dalam suatu hubungan asmara seorang Scorpio. Jadi, di sini kelihatan bahwasanya seorang Scorpio akan memulai awal ataupun permulaan hubungan yang. Lebih bagus kedepannya bersama seorang Pisces dan bisa juga dikategorikan bahwasanya seorang Scorpio ingin memulai suatu hubungan asmara yang lebih bagus ataupun lebih bahagia bersama seorang Pisces dan di samping itu ia akan berjuang ataupun melupakan masa lalunya dan mengubur dalam-dalam kenangan pahitnya terhadap hubungan asmara di masa lalunya dan untuk support ataupun energi yang didapatkan oleh seorang Scorpio adalah King of Cup. King of Cup secara umum itu diartikan seorang pria yang usianya 29 tahun ke atas ataupun kategori matang ataupun yang sudah senior. Di sini seorang Scorpio sering mencurahkan isi hatinya kepada seseorang tersebut terhadap hubungan asmaranya bersama masa lalunya dan kini saatnya seorang Scorpio ingin mengambil langkah kepada seorang Pisces dan memulai awal yang baru. Jadi di sini Seseorang tersebut memberikan support ataupun motivasi serta masukan bahwa agar seorang Scorpio melupakan masa lalu dan memulai hubungan yang baru bersama seorang Pisces. Sehingga seorang Pisces bisa membantu untuk membuat Scorpio bahagia dan lambat laun Scorpio akan melupakan masa lalunya yang sangat pahit. Di sini juga dukungan ataupun support energi diberikan oleh seseorang tersebut kepada seorang Scorpio sehingga Scorpio agak merasa lebih baik dan merasa lebih ringan. Untuk berjalan bersama seorang Pisces, dan untuk kartu kesimpulan yang dapatkan oleh seorang Scorpio adalah The Hangman. Secara umumnya The Hangman itu diartikan pasrah dan yakin ia mampu, bahwasanya ia kuat. Jadi di sini kelihatan bahwa saya seorang Scorpio sudah melalui ataupun diambang batas kepasrahan karena ia melihat ataupun mengingat masa lalunya terhadap hubungan asmara, namun di satu sisi Scorpio yakin akan mendapatkan peluang yang masih ada ataupun harapan yang masih ada terhadap hubungan asmaranya dengan depungan seseorang yang sudah matang ataupun yang sudah dewasa dan memberikan motivasi kepada seorang Scorpio untuk memulai awal yang baru bersama seorang Pisces. Di sini the hangman diartikan kepada seorang Scorpio bahwasanya Scorpio memang pasrah, namun ia yakin Bahwasannya peluang yang masih ada akan ia dapatkan di dalam suatu hubungan asmara bersama seorang Pisces. Selanjutnya, kita akan membuka kartu seorang Pisces secara umumnya, dan kartunya adalah Ace of Cups ataupun satu piala. Ini diartikan secara umumnya adalah permulaan ataupun awal jatuh cinta. Jadi, di sini bisa dikategorikan seorang Pisces jatuh cinta kepada seorang Scorpio dan memulai ataupun ingin memulai hubungan asmara yang baru bersama Scorpio dengan tujuan agar Scorpio melupakan masa lalunya ataupun melupakan kenangan pahit di masa lalunya. Di sini seorang Pisces akan memberikan suatu perhatian yang melebihi karena kan di sini seorang Pisces baru-baru ataupun memulai permulaan hubungan asmara bersama seorang Scorpio di sini juga kelihatan bahwasanya seorang Pisces akan memberikan perhatian penuh kepada seorang Scorpio sehingga Scorpio merasa lebih nyaman dan lebih rileks bila berada bersama seorang Pisces. Dan di sini juga kelihatan bahwasanya seorang Pisces akan memberikan suatu kejutan yang sangat istimewa kepada seorang Scorpio dikarenakan di sini adalah suatu awal permulaan hubungan antara seorang Scorpio bersama seorang Pisces. Di sini juga kelihatan bahwasannya dukungan yang diberikan oleh seorang Pisces itu tidak tanggung-tanggung ia akan mensupport ataupun mendukung penuh kepada seorang Scorpio untuk melupakan masa lalunya dan memulai awal yang baru bersama seorang Pisces untuk menjalin hubungan asmara dan mendapatkan kebahagiaan dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Pisces adalah kenaik Sword. secara umumnya kenaik Sword itu diartikan seseorang yang usianya antara 15 sampai dengan 29 tahun jadi di sini seorang Pisces mendapatkan dukungan dari seseorang ataupun sahabat dari seorang Scorpio untuk memulai awal permulaan yang bagus bersama seorang Scorpio dan memulai awal hubungan asmara bersama Scorpio sehingga Scorpio mampu bangkit dan menjalani hubungan asmara bersama seorang Pisces di sini kenaik ini tidak lain dan tidak bukan adalah seseorang yang sangat dekat kepada seorang Scorpio dan mengetahui karakteristik Scorpio secara umum ataupun secara detail. Di sini orang tersebut memberitahukannya kepada seorang Pisces sehingga Pisces mampu dan bisa membahagiakan Scorpio dengan cara tersendiri ataupun dengan cara yang diberikan oleh seseorang yang dekat dengan Scorpio sehingga di sini Pisces tidak lagi dikatakan belajar untuk mempelajari hubungan ataupun sifat asmara seorang Scorpio terhadap pasangan dan di sini juga terlihat jelas bahwasannya seorang Pisces mendapatkan dukungan penuh dari seseorang tersebut untuk menjalani ataupun memulai awal hubungan asmara bersama seorang Scorpio dan untuk kartu kesimpulan yang dapatkan oleh seorang Pisces adalah the tower secara umumnya the tower itu diartikan perubahan yang mendadak ataupun perubahan yang drastis di sini kelihatan bahwasannya seorang Pisces akan melakukan suatu perubahan yang sangat drastis kepada seorang Scorpio ataupun yang dikategorikan kepada asmara seorang Scorpio yang diberikan ataupun yang didukung oleh seseorang yang dekat dengan Scorpio sehingga Pisces mampu memberikan perubahan yang amat besar kepada hubungan asmara Scorpio yang di masa lalunya sangatlah suram. Tower di sini menunjukkan bahwasanya perubahan yang diberikan oleh seorang Pisces kepada Scorpio sangatlah mendukung agar seorang Scorpio melupakan masa lalu ataupun melupakan mantan sehingga ia mampu melihat peluang yang masih ada dan sanggup menerima seorang Pisces dengan ikhlas sebagai seorang pasangan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya yang berperan di dalam suatu hubungan asmara ini adalah seorang Pisces dikarenakan seorang Scorpio sedang berjuang melupakan masa lalu ataupun kenangan pahitnya yang didukung oleh seseorang yang sudah senior ataupun yang sudah matang pemikirannya dan didukung oleh The hangdog Man yang merupakan pasah namun ia yakin akan ada peluang terhadap dirinya untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hubungan asmara dan disini juga bisa dikategorikan seorang Pisces memulai suatu hubungan asmara bersama seorang Scorpio dengan mempelajari sifat asmara Scorpio dari seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri dan The Tower disini merupakan korban yang diberikan oleh seorang Pisces kepada Scorpio sangatlah drastis dan sangatlah signifikan sehingga Scorpio sekarang mulai belajar dan mampu melupakan masa lalunya dan melihat peluang yang masih ada bersama seorang Pisces di dalam suatu hubungan asmara. Jadi di sini kita doakan semoga Scorpio dan Pisces mampu dan berhasil memulai hubungan asmara yang sangatlah baik dan sangatlah berbahagia. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang